Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore menjelang malam para pecinta misteri dari Sabang sampai Merauke. Hari ini nyong cek lokasi, Bred, bersama rekan saya Hastabintang. Huh, lokasinya, Bred, di sini punya mitos sarang wowok ya teman-teman karena di sini lokasinya jauh sekali dari perkampungan atau perumahan konon katanya orang-orang yang sering berladang di sini bersawah ria kalau pulangnya marip-marip itu sering digangguin dengan sosok wowok munculnya di area sebelah sini teman-teman kita coba masuk ke dalam ya teman-teman ya kita coba masuk ke dalam bismillahirrahmanirrahim cek sinyal teman-teman untuk nanti malam kalau cek sinyalnya bagus nanti kita live di sini ya oke untuk itu saya minta laporannya bread apakah ada yang sudah hadir ada sidan Wahyudi terima kasih dari Subang Oke cek sinyal cek sinyal Brett. saya minta laporan sinyal tanah di sini tanah putih ya teman-teman wih gelap banget di sini bread udah bread merinding sekali masuk sini teman-teman. Said -teman. Subaidiulah hadir terima kasih. Sidan Wahyu terima kasih. Simon hadir terima kasih. Ada tiker hadir juga. Cek sinyal bro, cek sinyal bro, cek sinyal, cek suara, cek gambar, cek audio system Halo selamat sore teman-teman. Raden Sanggara. Uji. Oh, ada Beni Bolalang terima kasih. Ada Kelvin Sivi, terima kasih. Beni Sibolang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sedulur Misteri, hadir ya, terima kasih. Ada Suvesto Channel, ada TM, TM, terima kasih. Channel Explore, terima kasih karena kasih temen lur. cek lokasi, Brad. Kita coba cek lokasi di sini, Sarang Bowo. Katanya, cerit mitosnya begitu. Dan memang saya merasakan auranya luar biasa. Wih, pelandang perinting. Deg-deg-deg-deg-ser, ya Allah. Betul-betul ini lokasinya. Rancak, mana Ondek-mande, teman-teman. Ada channel Mutakin. Bandung, hadir. Terima kasih. Dibantu, share, Ada Mandor Ortega. Wujud! Wujud, wujud, wujud! Ada Asmita. Terima kasih. Selamat malam. Hadirnya. Ada Asmita Saputra. Mandor Ortega. Halo. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah, Muhammad yakinlah luar biasa lah. Ada Taufik ke hadir. Terima kasih, Mas Taufik. Selamat sore menjelang malam, teman-teman. Suasana begitu mencekam, ya, Bre. Darah inyong di daerah Prokerto Mas Dulur Misteri. Ini daerah Banyumas saja karena nyong sedang balik kampung teman-teman wih yakin hanya suara kodok yang terdengar di sini teman-teman luar biasa hanya suara kodok betul-betul di sini mistis banget Brad. ada syuadno eno selamat malam Raden Sanggara banyak penampakan belum ada ada ada ada, ada. to kumpul kumbu Terima kasih Sidan lagi Puji cari misteri Halo Dulur Lanang kumaha daramang daramang Lamannya nggak main ke rumah saya. Terima kasih hadirnya. Wujud! Wujud! Dibantu lexernya, breed saya minta laporan lo... Sinyal teman-teman saya minta laporan cek sinyal. Kelvin TV Papua hadir. Halo, kakak, apa kabar kakak? Saya minta laporan sinyal, saya minta laporan sinyal teman-teman karena kita kalau jadi nanti live di, di sini. Saya minta laporan sinyal teman. Kucing kuning setan belek, kucing kuning setan belek. Sinyal jos rumyanti rampang terima kasih. Ujut. Oh, yeah. Tower aman ya, Mandor Ortega. Tutu tutu tutu. Lokasinya ya luar biasa, breed. Di sini punya mitos sarang Wowo, teman-teman. Apakah betul atau tidak? Jadi di sini sebuah alas ya, teman-teman. Hutan sih bukan, tapi alas. Kebun terbengkalai karena di sini jauh sekali dari masyarakat atau warga sekitar. Dan ini cocok sekali mungkin untuk muda-mudi yang mau mojok mau pacaran juga di sini wah tidak bakalan kelihatan. Mau ngapain juga teman-teman. Yakinlah yang orang lombo lah temenan lah. Eis! Ku jebuneng, ana binatang apa gue? Aduh kaget setan belek. Cari urusan hati-hati, kena CR mah ma gue. Aduh kok kena CR ma gue. wujud pokoknya wujud ada Kelvin mandor Ortega siapa lagi malas kalau nggak dibaca kalau jam 2 segini baru catnya dibaca Oke okay. oh gitu ya begitu ya kang cariusan ya hapunten hapunten hapunten sakira Allah Akbar nggak hadir hapura <laughs> ya Maaf ya memang buntut kalau lagi live kadang-kadang tutut tutut lihat pohon gede banget bread gedean mana sama nyali gua beret Pohon gede banget, gedean mana samanya, Linyong Brett. luar biasa, auranya keras banget. Oke teman-teman, saya juga minta maaf, mungkin yang sering gak disapa, mohon maaf, karena nyong selalu fokus dengan live di depan. Dan tidak tidak selalu fokus di live chat. Kalau cek lokasi kayak gini, saya fokus semuanya, teman-teman. Lihat pohon apa itu di depan, teman-teman. RC Misteri halo selamat malam, Rumi Rempong. Iya dilewatin aja nih, aduh maaf, hapura, mandor juga, adik gaming. Oh, iya dibantu leksernya saya minta 50 teman-teman bisa enggak saya minta 50 hari ini siang ini saya minta 50 apa bisa Jungkir balik di sini kalau saya minta 50 ya kita gebukin ini pohonnya teman-teman wih mantep banget rancak bana ondek mande wih keren bread keren bread ini harusnya ada dua ada dua channel di sini kalau nanti malam kalau live di sini teman-teman harusnya Lokasinya luar biasa, jos banget. Tapi saya live sendiri nanti malam ya. Kucubunan setan belek. Hadir. Tuh, tuh, tuh, tuh. tuh. Ada, ada yang lemparin gua, ada yang lemparin gua. Wujud. Buat CR selamat malam. Terima kasih. Hadir. Demit 66. Iya. Mini DC selamat malam juga. Cek susu, cek kopi. Hadir. Yakin lah, pokoknya lah. Ini pohon gede banget. Berapa duit ini kalau dijual? 2 juta laku nggak teman-teman. Yakinlah ora lomba lah, orang lombolah, temenan lah. Kayak melihat sesuatu di depan sana inyong Bread. Siapakah di situ? Aduh, ini sayang sekali ini becek. Inyong tidak pakai sepatu ya. Nanti malam kita siapin bar, -bar di sini. Saya lo Saya tentukan lokasinya, Bread. Ini saya tentukan lokasinya nih. Saya yakin sekali di sini ada kehidupan. Wah, ada waduk, bret. Temo dukuh. Saya yakin sekali di sini Muhammad, Muhammad terima kasih demit oke okay. kunci siap ada buah dukuh teman teman apakah ada yang doyan dukuh ini dukuh bread assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih payutot konbina orang juta kita tanggane. <tuh> di sana ada sebuah hutan jati coba kita naik ke atas kalau orangnya yang saya rasakan yang cukup besar di area sini ada dua sini samping kanan saya sama sebelah kiri saya perendang perandang printing wayah-wayah ne bes perendang printing nyong. Ya elah ya elah ya elah. Tuh, tuh tuh tuh tuh pohonnya. Kucu buneng setan belek keren banget, bread Kucu buneng betul-betul kucu buneng yakin. Tuh tuh tuh. Depan ada lagi rancak bana. Duitake ge yang punya kebon duit duitnya banyak nih. wujud oh, Ya kodam ya kodim, kameranya ngeblur. Wih, yang benar Arianto terima kasih. Lokasi di mana, Bos? di kebun kamera ngeblur yang benar lihat sini teman-teman siuloh satu wujud loh dadan kumaha <Sessizia> di mana neng iteng wujud di sini mah kalau teriak-teriak bebas teriak-teriak sekencang saya juga bebas ya nggak ada orang di sini wujud <Sessizia> tuh tuh tuh tuh, tuh, tuh. Ya Kodam, ya Kodim, ya Janda, ya istri orang, ya lontong, ya mendoanya, bakwanya, gedang goreng. Wih, serem banget, keren banget, bread. Yakinlah, luar biasa lah Tapi takut nyasar nggak ini teman-teman nanti malam. Kita kasih patok dulu ya. Makanya saya minta cek sinyal. Saya kasih patok dulu. Dadan, selamat malam, terima kasih. Ulan Laksono, demit. Oke, Fitri Hidayah, siap. Ada Rudi, Sukma Jati, terima kasih hadirnya. Demit. 50 bisa yuk, yuk. Saya minta 50. Kita salto di sini ya kalau 50. Yakin lah orang dobol orang lombok Lokasi keren banget, yakin langsung lah. Temenan lah, wujud. Keren. Harusnya ada tiga channel hadir di sini nih. Luar biasa, bread. 45, aduh, ana siap siap, jos jos. jos. terima kasih. Laporan aduh, tiga lagi, tiga lagi. Wais, apa itu? Babi hutan. 46 hadir, terima kasih. Jangan jangan jangan coba jati. Udah nang banjar, aduh. udah urak, krimit. Dimit enam enam oke terima kasih. 50 ala buset kucu lima <gih> 50 k tembus. Apa betulnya kudu salto di sini jungkir balik? Ala buset, buset. Ya elah. <gih> Semoga semangat terus ya eh, itu Terima kasih. Ono delatok ya 48. <gih> ya elah. Yakinlah lokasi keren banget, Brad. Mungkin saya tidak sampai ini, mungkin saya live dua hari di sini, teman-teman. Areanya cukup luas cukup luas. Jadi satu malam kayaknya kurang cukup atau mungkin nanti malam kita gas sampai tiga jam. Udah janji Pak salto. Ya nanti ini 50-nya teman sebentar jadi enggak jadi ya. Ini ini 50-nya teman sebentar doang sih. Sukman salto Muhammad. Sedulur ya jongkir dongkir. 50-nya cuma sebentar enggak jadi, dicabut janjinya, bread Ya elah, ya elah. Dua hari saya live di sini teman-teman Ini lokasinya keren banget Amba banget jadi mungkin satu malam tidak cukup Ya Allah perandang branding bahaya <laughs> Dan Muhammad sinyal mantap terima kasih Ini yang tidak pakai Tidak pakai tripod ya Ini mungkin getar-getar gambar nyong cuma pakai tangan Jadi kameranya tidak bisa dipegangin Tidak bisa diletakkan nah Bahasa Jawa nih Harus dipegangin Ada Yati di pengandaran terima kasih wujud oh, 60 op cukma jati halo mama ke yanti ya disapa itu ada prapanca di saya ada dadi hadir anak-anak sekah, baterainya senternya merconnya ya siap nak habis pokok adakah dia kang daerah gulung Agung, sok insya Allah next time kalau udah dapat duit banyak kita plesir jalan-jalan ke seluruh Indonesia mas wujud eiswi eh, lokasinya keren siap mas bontot oke okay. yanti dua panggilan halo lama tidak jumpa mbak Kayu. kumaha daramang daramang mbak yanti sibuk sekali kah dirimu kah wunyut tuh tuh tuh wunyut tuh wawo kang ya wawo yak tisya halo selamat malam terima kasih islam tuh pagi bro ya malam juga aku cinta kalau widi ya. yakin ya ahai aku punya ide lihat bread. aha aku punya ide <laughs> ngikut-ngikut ya, bread ya. udah bulan laksana ngeblur mesti eksistensi kuat betul. Ayo jungkir baliklah, jungkir balik ora sida. 50 cuman sebentar. Tidak tadi jungkir balik. Lokasi sangat kotor. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Rasulullah Saya merasakan sesuatu, Bred. Halnya berhalusinasi, Brett. Tidak tahu juga. Seperti ada yang mengintai, mengelilingi saya, mengintili saya dari belakang. Dari tadi nyong masuk. Seperti ada yang mengintili. Tahu nggak mengintili, teman-teman? Itu mengikuti ya, Brett. Pasang patok dulu. <tuh> ya, sudah saya tandai biar tidak tersesat. Saya takutnya di sini juga ada kalau kobong. Ucapan <tuh>, terima kasih atau napawan demi-demiti belum cuman tadi seperti ada yang mengintili apakah ada yang tahu mengintili di daerah sini para subscribernya apakah tahu mengintili itu apa mengintili kujibuneng kujibuneng kujibuneng setan belek Demi orang setan orang doyan ada Sarah Junior Halo selamat malam sudah hadir terima kasih tot anawatwa kikekwe ya mungkin nyong tidak tahu blur blur kamar pecah mini desa selamat malam ada Yusi Noval oke okay. Sarah Junior siap ini emak bakso nyawet siap mitosnya di sini ais kucu buneng tuh tuh, tuh tuh jarang banget di zaman manusia jadi ini saya lewat ini kebentur ini temen-temen lihat ada spiderman di depan kamera saya aduh getar-getar tangan saya beledek aduh spiderman takut takut takut takut katel bahasa jawaban itu katel KT Lales laba-laba Ada Cibang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rohayani putri Malam Ini mohon maaf nyong cek gambar Tidak pakai tripod Mungkin gemeter-gemeter ini pakai tangan saya Mohon maaf Kuci buneng Setan belek Demetoran dulit Setan ora doyan Wujud Di sini mitosnya adalah sarang wowo teman-teman karena di sini juga jauh dari pemukiman warga. Kalau sinyal oke, okay, nanti malam kita gas gas di sini, kita bare bareng di sini. Yakinlah, jos banget sinyalnya, tak ya eh, sinyal. Lokasinya bread, yakinlah. Kucu buneng, setan belek, demetoran duit setan oradoyan doyan. Iswanto, selamat malam, terima kasih salto siki oke Pak Jati ya terima kasih Nyong sudah janji tadi 50 ke atas Nyong Nyong jungkir balik ya siap karena Nyong sudah janji ini sudah 70 ya Dikira nanti Nyong tukang dobol alias tukang lombok saya tarik tempat yang yang bersih dulu di sini teman-teman. Nih. Ada sebuah gubuk ya. berarti ini mungkin tempat mojok ya. Oke Nyong tak, tak jungkir balik dulu karena janji ini Nyong ya. Rohyani Putri siap. Satria Satria Dian Fitri. Halo, selamat malam. Terima kasih lope Lope Ice Blue. Cungkir balik ya Inyong tadi janji saya minta penonton 50. Saya minta salto. Dan ini sudah dikasih sama subscribernya Teman-teman Inyong suruh cungkir balik di sini. Oke, saya laksanakan. Saya laksanakan, teman-teman. Kita taruh dulu kameranya di sini, please. Kelihatan atau tidak? sebentar sebentar karena janji adalah hutang ya teman-teman ya janji adalah hutang eh jadi harus tetap dibayar sarah junior susi suyanti terima kasih namanya janji itu adalah hutang dan ini harus dibayar oke siap oh ya saya juga ucapan terima kasih hati-hati tetap semangat oke lembutake buat ya nafitri siap cimong cimong cimong betul mas sri marya bentar ya yes, selfie nih saya ucapan terima kasih juga yang udah kasih dua saya minta seratus bisa nggak yuk tim tim tim tim kenang apa jemput tim saya minta seratus jungkir yuk yo sahal toan kayak nevis singurung bontot silakan simak levelnya oke okay. sembilan puluh tujuh tiga lagi bread tiga lagi seratus gol gol gol gol wujud jungkir balik abret ya, jungkir ya. balik, ini yang tadi nih, ada yang suruh jungkir balik, ini tak jungkir balik dulu. Sesuai dengan janji saya teman-teman, oke, tak simpan dulu. Kelihatan tidak teman-teman sebelum, sebentar, sebentar. Kelihatan tidak, oke satu tiga, mari oke ya, kelihatan yang mau jungkir balik ya, satu kali aja lihat aja ya. wujud kayak om Aku tadi <nanti izin> <laughs> <don't. Dikir> <laughs> <laughs> Aku Aku penonton. Asem jongir balik ya, sini balik ya. Aduh, aduh, cukup apa ya teman-teman cukup. Aduh, aduh yakir lah. Karena janji adalah hutang. Nyungis jungkir balik anak singgo yuk Seratus kali asem. Salto salto nyongora tayeng salto, nyongora tayeng salto. Oke, okay. oke. Okay. Cukup apa satu kali ya, satu kali cukup ya satu dua puluh. 200 salto demi asam pada kerjanya ngapalah awala setan belek cucuk uneng. Aduh. Oke. Saya juga ucapan terima kasih teman-teman. Buat yang sudah kasih. Harusnya kelihatan teman-teman? Terima kasih saudara kita dari Taiwan. Luar biasa. Dilihat ya, teman-teman. Nice. Kalau salto nyong bisa. Cukup lah ya, Brek. Aduh, yakinlah, nyong, sudah mandi malah kemerengat teman-teman. Terima kasih 128, eh, yang Semaroke terima baru tingeton yang sudah kirim tisetnya Sudah sampai di Indonesia. Terima kasih, semoga sehat walafiat ya, teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Aduh, nyong udah ingat teman-teman, luar biasa kalian semua hebat. Aku sudah tepatin janji ya, berat ya, Muhartianingsi. Terima kasih, nyong, sudah tepatin janji salto-salto ya walaupun yang tidak bisa salto yang sudah berusaha jungkir balik sampai mau kecengklak <laughs> malam live bang bontot live ya 3 jam ini lokasi keren banget lokasi amba banget kalau bisa nanti saya gas baterai kuat 3 jam tidak kuat 2 jam ya teman-teman lokasi mantap luar biasa aduh, pokoknya tetap pantau bontot TV di jam 21.00 jangan lupa like share dan subscribe nya. aduh kucu buneng setan belek like. siapa lagi yang belum hadir Siapa yang belum bisa, Pak? Saya minta 150, bisa tidak? Ice blue, halo. Saya minta 150, bisa lagi, teman-teman. Bisa tidak 150? Halo, pun yang setan belek. Wujud. Aduh, yakin tidak biasa olahraga. Jungkir balik sebentar, nyong sudah ngep-ngepan, teman-teman. Ini hanya untuk teman-teman ya. Demi kalian yang rela jungkir balik. Luar biasa sampai kebanting-banting demi kalian semua karena saya udah 150 buka baju Aduh nanti kena copyright enggak eh kena copyright kena dimarahin sama YouTube nanti kalau kalau buka baju nanti ada kucing lari saya dikira tulang blur dot oke okay, siap blur ya sinyal tidak kuat Oke okay. mungkin hanya tembus 138 Terima kasih ya Diana Fitri wanlaksono jiwa seni sih semangat Terima kasih Halo habar. Indra Persetyo Aldi IP waduh aduh, Ibe. Aldi IP yang bener ini Aldi IP gadungan mungkin Oke teman-teman si Marieti Yang di channel Sarah Yuniar minum disit Aku tidak bawa minum ya Diana Fitri hati-hati Demit 66 siap Allah Akbar Oke ini juga saya mau Cabut alias pulang teman-teman Karena sudah sore mahrib. Ini suasana di sini kurang bagus Sangat berbahaya Sony Handika Hadid terima kasih mana ada gangguan Aldi ini <laughs> yaudah kalau Aldi masuk terima kasih biasanya kalau yang subscribernya itu 100 ribuan kan ada tandanya teman-teman tapi nggak apa-apalah siapapun kamu terima kasih sudah di live Bontot pokoknya salam satu center luar biasa kalian semua hebat tanpa kalian kita semua Bontot TV tidak ada apa-apanya ya teman-teman 23 saya tembusin saya minta waktu tembusin 30 menit ya ada Eko Saputro, saya sapa-sapa dulu. Sabut kemana, Kang? Kita pulang, teman-teman. Ini lokasi jauh. Kurang lebih saya satu jam dari rumah ke sini. Jadi kita prepare persiapan. Sholat-sholat dulu. Kita sebentar lagi maghrib karena agama saya muslim. Jadi insya Allah tetap harus kita jalankan dulu yang wajib lima waktu ya, teman-teman. <tuh> Ada juga Isna ini. Halo, selamat malam Isna ini. Terima kasih. Ada Sapaya terima kasih. Ada Ali Mujianto. Adi Jumantoro, terima kasih Ada Carika Unlimited Buaya Betina ngumpul, terima kasih Om Gondrong, halo om Gondrong, terima kasih Cek monitor, cek motor, iya Oh iya, teman-teman saya juga mau klarifikasi Mana motor saya Nanti hilang lagi motor saya Depan, depan, depan, depan Sebentar, motor saya Kuci kuning, setan belek Oh itu masih Saya juga klarifikasi teman-teman, Alhamdulillah ya Jadi motor saya Sudah diketemukan kemarin Eh, kemarin tadi siang saya dapat laporan teman-teman, Alhamdulillah berkat doa kalian semua teman-teman, sudah -teman. diketemukan, ternyata cuma diumpetin ya teman-teman, mungkin warga yang gak suka saya live di sana, jadi kurang lebih ada sekitar 3, 3 kilo dari lokasi, atau mungkin karena motor saya bensinnya sat atau kurang, jadi mungkin ditinggal di sana motor saya, dan Alhamdulillah sudah bisa dipakai lagi motornya. Terima kasih berkat doa kalian semua, Alhamdulillah, Irobilalamin wabillahi malam wa'ala Pokoknya terima kasih kalian semua hebat ya teman-teman. Mudah-mudahan kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi. Nanti saya bawa gembok, saya kunci lagi ya teman-teman. Jadi kemarin memang saya hilaf itu kontak masih ada di motor saya. Oke ya Brad ya, 25 menit lagi. Di sini ini alhamdulillah saya... alhamdulillah terima kasih. Ada Kembang Jakarta, Assalamualaikum Cilata. Hadir, terima kasih Kota Percaya. Ada Afriani, hadir, terima kasih Demit. Alhamdulillah Si Maryanti, iya siap. Ada Gofur, ada Bulan Waksono, Fitri Jatiyani, ada Kuto, Suko, ada Euis Widayanti. Jam berapa? Jam 21, teman-teman dicatat ya. Bontot TV jadwalnya jam 21, teman-teman. Jadi ini Putri. Jadi teman teman kalau yang subscriber Bontot harus Kurang sedikit lebih sedikit Kita pasti main di jam 21 ya teman-teman Oke terima kasih teman-teman yang sudah hadir Sudah support selalu Jangan lupa like share dan subscribe komennya kalau Hukbar Ini masih betah banget di sini sebenarnya Tapi karena sebentar lagi mahrif Sampai mahrif sampai pulang nanti saya bisa ketinggalan sholat mahrifnya Jadi saya akhiri dulu Terima kasih kalian semua hebat Tanpa kalian bontot ini ada tuangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalian semua hebat. Dadah, see you next time sampai nanti malam, jam 21.00. Gambar blur, oke. Okay. Kalau di dalam sana tidak ya, masa sih gambar blur? Masa sih gambarnya blur? Waalaikumsalam, oke. Okay, dadah, see you next time.